Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bionaris Channel ya, Jadi hari ini saya mau review kitab ilmu vibrasi Kitab ilmu vibrasi kalangan Arif RRH atau Arif Rautomo ya. Teman-teman, kalau eh, tahu Arif RRH Mungkin eh, sering ya di Facebook Beliau adalah seorang trainer pemberdayaan diri eh, Ya, berbasis vibrasi Fisika kuantum ya jadi beliau ini nulis kitab ini tebel ini ya bukunya ini sekitar 588 halaman ya eh, pernah salah ya 588 halaman dan ada sekitar 11 bab ya. jadi judulnya kitab yang vibrasi manusia tuhan dan alam semesta nah, jadi apa sih vibrasi itu ya di sini dijelaskan apa itu vibrasi apa itu kuantum apa itu ini dan banyak sekali uh, yang dibahas dalam buku ini. Yang saya sebutkan ini bapaknya ada pencarian ke mahakadilan Tuhan ya bahasanya lumayan lumayan berat. Cuma kalau kita baca isinya ini lumayan banget ini lumayan banget untuk dipahami. Terus ada samudra kuantum ya samudra kuantum itu uh, bagaikan kemungkinan-kemungkinan tuh banyak yang terjadi. Jadi nggak mungkin Anda berlaku a, nanti bakalan sananya a terus nggak bisa jadi nanti kemungkinan lainnya b, c b, dan lain sebagainya. Gitu. Teman-teman langsung baca aja di buku ini dan ini bahasanya cukup mudah dipahami. Ya. terus ada semakin dalam, semakin besar, semakin kuat. Nggak mau membaca. Teman-teman langsung beli aja. Ada vibrasi force versus power, ada finansial, ada kesehatan fisik ada tentang keluarga dan pernikahan ada tentang kerjaan dan metode dan teknik mengelola vibrasi, ini biasanya orang-orang kari teknik ya ada tentang Tuhan dan bagaimana menjadi praktisi ilmu vibrasi ya itu ada 11 bab dan masing-masing bab itu ada subbabnya banyak dari empat sampai sebelas. 11 Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan apa namanya sangat-sangat tertarik banget yang namanya keilmuan biologi atau fisika itu nah, ini cocok banget untuk teman-teman uh, punya. Jadi apalagi kalau teman-teman yang habis banget sama beliau dan nggak sempat ikut pelatihannya karena jauh, jauh saya sendiri nggak sempat ikut pelatihannya, jadi saya beli punya nah, Jadi Cukup mudah dipahami ya, cukup mudah buat masuk akal gitu nah, Untuk dipraktikan materi-materinya dan untuk mencari Menyadarkan kita tentang suatu hal yang salah dalam diri kita Bahasa seperti itu, ya. cuma mungkin teman-teman nanti bisa dapat lainnya Kenapa? Karena ini seperti judulnya, buku ini tidak memberikan jalan keluar Buku ini menawarkan jalan ke dalam artinya kalau teman-teman ada masalah tentunya sudah punya solusi sendiri. Cuma teman-teman tahu -teman dan buku ini sebenarnya hanya membantu teman-teman untuk uh, menemukan solusi dari masalah teman sendiri. Ya. jadi buku ini tebal dan hardcover, ya. bagus banget. Oke. Okay. ada beberapa aja sedikit jadi, ya, jadi teman teman uh, yang mau beli langsung aja hubungi uh, akun Facebook ArifRH atau Arif Rahutomo di dia, dia waktu di nya nah. harganya kalau enggak salah 500 ribuan cuma saya lupa harga berapa dan itu kalau sudah masuk ongkir. cuma teman teman langsung tanya aja nah, intinya uh, dari saya review ini, ini sangat bagus banget untuk uh, praktisi pemberdayaan diri. Apalagi ya, kalau Anda uh, seorang pembelajar kehidupan. Ini ya. pembelajar yang ke dalam diri dengan keluar diri. Terus ya. sebenarnya langsung aja ya. Intinya uh, oke okay lah bukunya ini. Jadi seperti yang saya bilang, teman-teman langsung aja ke intinya atau Oke okay, sekian review buku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa juga subscribe channel hari ini Supaya saya terus memberikan review buku yang oke Di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh